Tidak nah, ada wanita yang dapat menolak seorang that, Hanya seorang pria yang melakukan perjalanan di gurun. Keadilan selalu. Eh, uh, apa aku harus mengulanginya? Aku punya peluru dengan ukiran amal. Coba hindari peluruku. Request backup! Been... Keadilan memiliki lengan. Aku akan pastikan keadilan ditegakkan hari ini. Lakukan apa yang dilakukan orang setempat pengunjung? Mudah Hah. Jangan panik clean akan segera tiba Keadilan telah ditegakkan Keadilan telah ditegakkan Lakukan apa yang dilakukan orang setempat peruncul. telah disegarkan. Kajilah telah <tuk> Tidak ada wanita yang dapat menolak seorang penembak jitu seperti ini. Keadilan telah ditegaskan. Keadilan telah ditegaskan. Dengarkan, Cherry. Keadilan. <tuk> di tangan Memiliki lengan yang panjang. Keadilan telah ditegakkan! Mereka telah ditegakkan! selalu well uh, apa aku harus mengulanginya Our turret is under attack. Aku akan berhasil dilindungi Our turret Our turret has been destroyed Keadilan Gadilan telah ditegakkan Jaringan uh, akan segera tiba. <laughs> Hanya seorang pria yang. Bersuka. Aku akan pastikan keadilan ditegakkan hari ini. Hanya seorang pria yang melakukan perjalanan pada keadilan telah Coba hindari peluruku. Tidak ada wanita yang dapat menolak seorang pria seperti sepertiku. Kamu tidak bisa menyalahkan dia. Begitu. Dia peluru dengan ukiran namamu. Your team destroyed a turret. Ah, jangan panik. Blink akan segera tiba. Dengarkan sheriffmu, anak muda. An enemy has been slain. Apa, aku harus mengulanginya? I'm feeling good